wadidaw lihat teman-teman di sini banyak sekali mainan ya wah ada mobil balap ada mobil monster ada juga singa wah ayo kita ambil mainan-mainan ini teman-teman nanti mainan ini kita masukkan ke dalam keranjang ini ya oke okay. oke okay. Kita ambil yang pertama, teman-teman. Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman di sini. Ada mobil balap warna kuning. Wah, keren sekali ya? kita Masukkan ke wadah. Lanjut yang mana?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 Lihat, teman-teman. Di sini ada motor cross. Wah, mantul! Kita masukkan ke wadah ya. Lanjut yang mana? Yang ini ya, teman-teman. Wadidaw, wadidaw! Lihat, teman-teman. Di sini ada dump truck. Keren sekali ya. Kita masukkan kuadah. Nah, itu yang mana? Yang ini ya, teman-teman. Is is is. Lihat, teman-teman. Di sini ada salender. Wah, keren sekali ya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 sekali ya kita masukkan ke wadah teman lanjut yang mana yang ini ya teman teman wadidaw wadidaw lihat teman teman di sini ada motor balap Wah, ini motor GP warna merah keren sekali ya Masukkan ke wadah. Lanjut nah, teman-teman yang ini ya. Wadidaw, wadidaw! Lihat, teman-teman, di sini ada beko eksavator. Wah, mantul sekali ya! Kita masukkan ke wadah. Lanjut yang mana teman-teman Yang ini ya teman-teman Wadidong Lihat teman-teman Ternyata ini adalah bus Lani Tapi nanti aku tidak bisa jalan-jalan Wah keren sekali ya Kita masukkan ke wadah Lanjut yang mana teman-teman Yang ini ya teman-teman wadidaw wadidaw lihat teman-teman ini adalah wheel loader. wah keren sekali ya termasukkan ke wadah lanjut yang mana yang ini ya teman-teman is is is lihat teman-teman ini adalah truk molen sekali ya kita masukkan ke wadah lanjut yang mana yang ini ya teman-teman wadidaw wadidaw lihat teman-teman ini adalah harimau wah seram sekali ya kita masukkan ke wadah lanjut yang mana teman-teman Wadidaw, wadidaw! Lihat, teman-teman, di sini ada truk towing. Wah, mengangkut banyak mobil ya? Kita ambil yang belakang, teman-teman. Is, is, is! Lihat, teman-teman, ini adalah si Tayo. Wah, keren sekali ya kita masukkan ke wadah lanjut ya teman-teman yang ini ya is is is lihat teman-teman ini adalah si Gani sekali ya kita masukkan ke wadah lanjut yang ini teman-teman is is is lihat teman-teman ini adalah si Rocky wah temannya si Tayu mantul kita masukkan ke wadah ya lanjut yang ini Mobil truk towingnya kita masukkan ke wadah juga, ya. Oke, okay. ih, ih, ih. lihat ini yang terakhir. Ini adalah si raja hutan. Teman-teman, ini adalah singa. Wah, seram sekali, ya! Teman-teman, kemasukan -teman. ke wadah. Oke teman-teman, keranjang mainan kita sudah penuh dengan mainan Kalian jangan lupa subscribe ya agar kita bikin video berikutnya Oke, sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye